semuanya selamat datang di channel Baby Edric. Nah hari ini mami Edric bakal ngasih tahu gimana sih caranya memakai gendongan ring sling dan gendongan gels. Nah yang pertama ini ada gendongan ring sling. Ini sebelum dipasang ya. Cara makainya gampang, tinggal pasang, ambil ujung sisi kainnya, kemudian masukkan ke dalam kedua ring. Setelah itu, tarik Masukkan di antara Kedua ring tersebut Dan Ditarik nah, Setelah itu Tinggal lakukan bukan Di leher. Lalu kita akan mainnya dulu ya Yeay Hai Hai semua Kemudian di bagian bokongnya nah, dan tinggal ditarik ini bisa diatur kalau belum diketat sehingga ditarik lagi hai, hai semua <laughs> oke okay, nah, selalu selesai gampang ya dan sekarang kita lihat yuk gimana caranya pakai hmm. gendongan geos oke, okay, ini Gentongan engels seperti ini ya guys. Jadi kainnya elastis. Nah, tinggal dipakai. Caranya lebih simpel lagi. Tinggal dipakai kalau kan ke leher. Kemudian. Yeah, yeah. Nah, gampang ya. Ini simple banget cara pakainya. Dan yang lebih pentingnya lagi, kalau tv lagi bobok, biasanya bisa juga pakai ini. Karena kayaknya tuh lebar, jadi bisa tertutup semua. saya beli aja beli buk, jadi ini mau nah abisnya kalau gelongan ini, saya cukup memakai di samping bisa juga kalau mau gendong ya dilepas ya oh jatuh, jatuh mami apa oke, okay, oke okay. bisa okay. okay, ya. bisa juga gendong Oke, kita sudah, sudah tutorial cara pakai gendong ring selfie dan gelas hari ini ya.